Halo Silver, kembali lagi di channelnya Simoni. Kali ini kita akan ngebahas satu event di bulan Juni dan Juli, bro. Ini kita penasaran pengen tahu heliumnya itu, itu dapat XG atau enggak ya? Mungkin teman-teman yang udah mantau terus si BOD pasti tahu event ini. Jadi kita coba dapetin mimpi biar dapat blast diamond, bro. oke okay, sebelum mulai kita manfaatin fasilitas yang ada kita pakai double kail dan juga xp untuk mancing ya ini dapatnya gratis langsung kalian bisa cek di item bank kalian masing-masing untuk item cashnya nah sekarang kita ingin coba untuk mancing pakai red eye piring red eye ini saya dapetin di lembah sekarang ya kalian bisa cari dapat sebanyak-banyaknya aja karena dulu ini saya sering kebiasaan mancing pakai ini tuh karena panen ruby, Bro. Semoga sekarang dapat panen dot ya. Ini mungkin agak eh, apa? agak kurang menarik ya untuk untuk event mancing, entah kenapa setiap ada event mancing tuh saya selalu eh, gak sabaran. Mungkin saya harus belajar lebih banyak lagi untuk bisa bermain lama-lama. Dan ini tadinya saya mau evo in pet pengasih dari teman-teman semua. Makasih banyak untuk Cloud Snaps Jet ya, kalian dan e, teman yang lain juga. Makasih banyak atas supportnya. Saya ingin coba evo -in biar jadi dragon. Semoga jadi king ya. <laughs> Oke. Okay. Mungkin e, buat teman-teman yang masih belum paham, kalian bisa ikutin aja terus channel ini jangan lupa untuk berlangganannya. Oke, okay, Bro. Lanjut terus kita langsung mainin semuanya. Dapetin barang-barangnya tentu oke okay, saya coba mainin cuman 4 jam aja nggak tahan untuk mancing <laughs> akhirnya saya coba evoin dulu aja dan ini dotnya ternyata sangat rare sekali bro saya tuh main hampir lebih dari 4 jam cuman dapat 1 itu ngabisin 2 slot Uh, firing Red malahan kalah Ruby aja dapatnya sampai <laughs> tiga. Ini uh, mungkin udah pada tahu ya untuk bahan evo nya ya. Cuman harusnya sih ini uh, di apa untuk jenis kacang ini di, di Elim ya. Tapi kalau udah level 3 ke atas sebenarnya bebas aja dimanapun peluangnya gede kok. Nah kan. Cuman untuk sayap hitam ataupun Black Dragon ini saya kebiasaan di kota, eh, apa di kota jahit ya saya belum pernah ngalamin fail secara, apa secara terus-menerus ya paling kalaupun dari 4 atau 3 pet itu saya biasanya gagal cuma satu kali itu pun di Evo keempat ya kalau Evo 123 itu di eh, saya seringnya berhasil dan bahan-bahannya pun sebenarnya nggak usah yang seperti saya lakukan ini ya. Ini bahannya termasuk susah dan mahal juga. Cuman kebenaran saya ini penasaran karena uh, satu telurnya belum diiden, terus uh, bekas dipakai uh, temen juga. Jadi saya cuman lanjutin. Biasanya sih untuk kenarir uh, sangat sangat kecil ya peluangnya. Oke, okay, sukses bro. Mantap, kita lanjutin lagi. Mungkin kayaknya saya harus cari hmm, Bahan buat ini ya Buat eh, Evo juga sekalian Gebein Terus nyari permen juga bro Ini kita butuh permen 20 biji doang Buat dapat balonnya Nah ini Black Dragon saya harus Evo juga ini dari teman-teman semua Saya langsung evo aja Kebetulan ada waktunya Saya coba GB semua bro Oke okay. Ini kita lagi nyari permen yang paling enak sih sebenarnya di daratan glasis ya di glasis plan ya. Ini karena momennya agak rapet. Terus saya juga nyari di sini sambil quest, quest surat dari si Kaisak ini lumayan bro, nggak e, terlalu susah dan e, untuk nyari itemnya juga tinggal lompat ke sebelah ya si octopus, sejauhnya si octopus juga. Uh, ada informasi dari kawan-kawan katanya banyak dropper man juga bro. <laughs> di sana rapat momonya. Ya cuman hati-hati aja kalau levelnya masih 150-an ataupun level 100-an ya dengan armor standar ya bahaya juga karena di sana ada racunnya. Si octopus tuh punya racun bro. Oke okay. ini ini wortel dari event kemarin ya. Ini kecepatan speednya jadi 97, cuman damage-nya aduh, bikin malu bro, level udah hampir-hampiran 270 aja, masih dua kali skill lama Raisa, lawan Raisa, oke lah, lanjut kita ke seberang aja. Ah, lumayan agak lama juga ya, uh, Sidro Permen pun gak gampang loh bro, ini saya dapetin tuh hampir satu harian main aduh payah banget ya ini padahal pakai artisan loh nggak tahu ya kalau pakai cat yang lain apakah lebih parah ataupun kayak eh, apa ya ini letter dari syraisart si saya coba ambil 10 biji aja dan butuhnya amonit kurang lebih 150 piece tapi ini tanggung aku mau ambil satu slot aja sekalian buat bahan mancing ya saya penasaran juga walaupun eh Uh, kemungkinannya ya untuk bahan mancing itu lebih baik kalian cari yang di atas 200 eh yang yang di 240-an lah ya Nah oke okay. kita langsung aja ke jahit kita infoin dulu petnya terus kita tukerin uh, item buat si Jim itu loh dapat balon nggak <tuh> tahu apa kelebihannya ya mungkin kalau nggak XG Buat ini aja kali Buat speed ya Dia ada kecepatan geraknya juga sih Nambah Ya moga aja nanti e, Habis itu untuk nukerin Dotnya kan masih bisa tuh Kalau dapat lebih Kita dapat box dari si nih. Oke okay. Kita pertama harus nukerin surat dulu Ini kepenuhan banget Inventory saya Harus cepet ditukar Dan ini bahannya Untuk si Teledwisp Si ekor eh si bola kuning ya. <laughs> Oke okay, kita kompetin request. Nah ini buat teman-teman yang baru main mungkin kalian nggak paham ya untuk mengerin quest dari uh, monster ya ini di setiap tempat pet trainer itu bisa. Oke, okay. jadilah quick Oke okay, bro. <laughs> kita ternyata uh, tinggal ngevoin catnya pet petnya. Barusan udah nuker surat lumayan juga. Sisa 150 tis lagi nih untuk amonitnya buat mancing. Nih, semoga dapat sesuatu. Oke. Okay. Mantap. Ya sudah, kita mungkin langsung persiapan buat mancing lagi ya. Saya akan tinggalin tidur karena nggak mungkin lah saya udah ngeliat eh, dan udah nyobain juga aduh itu susah oke nah kita tukerin dulu untuk balonnya itu kalau udah punya satu set dot dan permen itu si NPC gymnya di koordinat D1 langsung ada tanda kuningnya bro itu berarti tandanya questnya udah udah komplit nah kayak gimana ya Cover item Oke okay, itu questnya Itu harus dapat dua katanya berarti barusan uh, Baru ngambil questnya aja Nah ini Oke okay, yes Nah ini dia Oh harus pakai tanda tangan juga lah berarti harus ada dua ya, ada dua tanda tangan ya. itu saya dapetin apa? password. dot. oke, udah dapat dua. eh, kok tanda kuningnya hilang ya. biasanya kalau udah oke, okay, komplit harusnya tetap kuning bro. oh iya, dia ada pilihannya tersendiri. oke lah, langsung kita tukerin aja. Bener nggak apa yang sesuai di gambar tadi ya. Alah. Kirain bener XG bro bro. Nyarinya itu loh setengah mati itu Satu harian dan satu malam mancing. Eh, eh setengah malam mancing ya. <tik> gak apa apalah Lumayan buat jalan-jalan. 69 tambah kerot. 119. Aduh lumayan nih. Cepet agak ngebut lah seperempatnya dari kereta. <laughs> Ayolah kita siapkan mancing untuk ngambil bahan. Oke okay bro, barusan saya udah tinggalin tidur. <laughs> Ini ngabisin hampir 3 slot dan saya hanya dapat 4 dot bro. Waduh, kacau. Approximately 10 hours later itu adalah firing red eye itu habis hampir tiga ke slot kemudian ada dari chance dari rantai juga habis satu slot dan ini si max Sun guard ini ternyata dia menyumbang agak banyak ini dia eh, belum habis satu slot dia udah dapet dua bro approximately okay. 10 hours later oke ini itemnya kalau bisa sih usahain di atas 190 ya kena sekitar 240-an lah itu item kalau saya bisa nah sampai dapet 10 biji ini dua hari bro kacau bro ini ratenya untuk dapetin si pacifier ini udah jelas pasti di bawah 2% Oke okay, kita tukerin langsung aja Si James, aduh, mana dia pilihannya, bro? Ada brabe juga ini. Oke, iPhone found pacifier. Saya dapat dot ya, tukerin apa ya? Coba cek set mana ini questnya loh kok masih ada oh salah ya pilihan terakhir kayaknya I have item to spare oh iya benar ini bisa antara Candis dan kalau Candis berarti harus 20 juga ya wah harus dimainin males banget tapi daripada dimainin, mendingan dipakai, eh apa, dipakaiin di, mancing aja lah, tinggalin tidur kayaknya. Tapi ini, saya peluangnya mungkin kecil banget ya untuk dapat yang rare. oke okay bro akhirnya kita dapat 10 box dari 10 dot dan kita akan coba buka dan mungkin ini adalah box pertama dan box terakhir saya main game mancing ini sumpah bro gue gak mau komputer gue jebol 2 hari gak dimatiin yang jelas sih gak nggak benar penasaran kalian bisa lihat juga dan seperti event sebelum-sebelumnya, menurut saya sih untuk masalah walk ini ada hubungannya dengan delay pada saat membuka ini. Ini nggak akan jauh kalau kecepatan kalian pasti dapatnya puding. Nah itu aduh nyebelin banget. Kalau terlalu lama juga tetap dapatnya makanan. Kalau enggak snack. Nggak tahu delay durasinya berapa detik lah intinya sih. Ya Oke- hokian juga, cuman namanya Oke- hokian pasti ada perhitungannya juga ya hanya kita aja yang gak tahu uh, nah kita akan buktiin aja aduh setelannya udah mulai ngaco ini pakai balon ampun deh gak keren banget <gih> oke okay, siap lah. kita langsung buka aja untuk 10 boxnya eh uh, moga beruntung lah. <gih> ada hal yang menyenangkan tapi jangan dapat pet lagi lah aduh sekarang habis dulu seneng banget dapat sekarang gak mau aku <gih> teman-teman yang lain aja udah pada bagus ngasihnya dan uh, telur naga yang dulu langka sekarang wah berkebaran oke kita buka dulu wes iya ini sunat nih oh, kerasalah nih ya udah tanggung pakai semua skill ceritanya nih ini suga saja ya tidak mempengaruhi dari hasil box termasuk tempat juga nggak ada ngaruhnya Oke, okay, tara Ih Kok dibalikin lagi dotnya? Ih Aduh, ini kabar buruk bro Tara Nah, kan kecepatan tuh puding Aku yakin ini pudingnya Nah, ini rare Aduh, baju apa lagi ini udah celana kok Puding lagi Iya, coklat Udah bro saya enggak terlalu berharap banyak, saya udah tahu pasti seperti ini kondisinya. <laughs> Oke, okay, buat teman-teman selamat berjuang. Kalian bisa belajar dari apa yang saya lakukan. Semoga kalian lebih beruntung. Uh, dan <laughs> yang pasti jangan kecewa kalian kalau memang lagi nyari daya blast diamond harus terus aja, Bro, sampai 100 kotak bisa bisa jadi itu. <laughs> Ya ampun setelannya aduh kacau bro. nggak ada keren keren Oke, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk share dan subscribe-nya dan tetap sharing informasi buat teman-teman semua dan pasti harus happy play donggo dan support komennya saya tunggu. See you in the next kampret event bro. dadah bye bye.